Tak lagi perkuat timnas, Toni Kroos bakal jadi pundit di Piala Dunia 2022. Toni Kroos akan meramaikan Piala Dunia 2022 dengan menjadi pundit untuk stasiun televisi Jerman. Seperti diketahui, Toni Kroos sudah mengumumkan pensiun dari timnas Jerman selepas Euro 2020. Ia mengakhiri karir internasionalnya dengan catatan 106 pertandingan dan menjuarai Piala Dunia 2014. Dilansir dari Football Espanya, Toni Kroos akan menjadi punit di stasiun televisi Jerman bernama Magenta TV untuk membahas Piala Dunia 2022. Ia akan menjadi pundit untuk pertandingan semifinal dan final bersama adiknya Felix yang telah memutuskan pensiun dari sepak bola tahun lalu. Selain Toni Kroos, ada juga Michael Black dan JP Martinez yang akan menjadi punit di stasiun TV tersebut. Di Piala Dunia kali ini, Jerman tergabung di grup E bersama Jepang, Costa Rica, serta Spanyol. Pertandingan pertama tim besutan Hansi Flug itu adalah menghadapi Jepang pada 23 November mendatang. Der Panzer mendapatkan hasil yang jauh dari kata memuaskan di piala dunia terakhir. Mereka gagal menembus fase grup setelah hanya finish sebagai juru kunci grup F di bawah Korea Selatan, Meksiko, dan Swedia. Mbappe akhirnya ungkap alasan tolak Real Madrid. Penyerang PSG Kylian Mbappe akhirnya mengungkapkan alasan menolak pinangan Real Madrid. Striker 23 tahun itu mengaku ingin mencetak sejarah dengan memenangkan Liga Champions di PSG. Seperti diketahui, Mbappe sempat menjadi target transfer Madrid sepanjang musim panas, tapi bomber timnas Prancis itu memilih menambah masa baktinya di PSG dan membuat Madrid mundur dari perburuan Mbappe. "Saya selalu membicarakan ambisi saya, apa yang saya inginkan dan sekarang saatnya." Kayak orang Prancis, anak Paris, dan memenangkan sesuatu di Paris adalah sesuatu yang sangat spesial, kata Mbappé kepada Sports Illustrated. Memenangkan sesuatu di sana akan menyematkan nama saya di sejarah negara selamanya. Anda bisa bertahan untuk meraih kesuksesan, jelasnya. Bagi kami, ini adalah pesan yang besar karena ketika saya mengumumkan bertahan, banyak yang berubah di mental orang-orang. Mereka merasa tak perlu meninggalkan negara ini, tutupnya. Situasi ini memunculkan rumor yang berkata kalau Hazard bakal meninggalkan Real Madrid begitu bursa transfer musim dingin ini dibuka. Ketika ditanya soal itu, Hazard menegaskan bahwa dirinya tak ingin meninggalkan Santiago Bernabeu. Saya tidak ingin meninggalkan Real Madrid, mungkin setelah Piala Dunia situasinya bakal berbeda. Saya ingin bermain, tapi pelatih yang membuat keputusan. Tungkasnya. Rodrigo Goes kembali serang Wasit La Liga Spanyol Dalam sebuah wawancara dengan diario AS, Rodrigo ditanya tentang penampilannya sebelum piala dunia, sebuah kesempatan yang ia gunakan untuk memberi tekanan lebih pada Wasit. Kekalahan di Paleka sangat menyakiti kami, kami tidak sanggup melakukannya, dan Wasit juga tidak mengizinkan kami menjadi diri sendiri. Baik Vini dan saya mengalami serangan dalam dua pertandingan terakhir ini dan wasit sangat buruk karena tidak menghukum mereka. Mereka mengizinkan semuanya, katanya. Saya sudah mengatakan bahwa memalukan apa yang terjadi pada saya dengan Vali dan VAR juga tidak mengatakan apa-apa. Dia menatapku dan memukulku, itu bukan insiden. Saya tidak tahu untuk apa VAR. Tapi kami kritis terhadap diri sendiri. Malam itu di Vallecas, kami tidak bermain bagus. Saya pikir kami bisa bermain sepanjang malam melawan Rayo dan kami tidak akan menang. Insiden Val yang dia maksud adalah potensi kartu merah bagi Becadis. Becadis, Becadis. Becadis. tengah pergi untuk Rodrigo dan bisa mungkin seharusnya, telah dikirim untuk itu. Meskipun gambar menunjukkan bahwa Rodrigo Goss mengangkat tangannya terlebih dahulu ke Vali. Belakangan, dalam wawancara, dia ditanya apakah wasit memihak Barcelona dan merusak Real Madrid? Rodrigo tanpa ironi menjawab tidak suka membicarakan wasit. Saya tidak terlalu suka berbicara tentang wasit, tetapi sudah sulit di hari-hari pertandingan terakhir sebelum jeda. Untuk rival semuanya lebih mudah daripada untuk Madrid. Kami membicarakannya di ruang ganti dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Agak aneh. Bersama kami mereka tidak melakukannya dengan baik. Ujarnya. Mari kita lihat apakah ada yang berubah saat kita kembali. Dalam gol saya yang dianulir melawan Girona, saya tidak lagi tahu aturan mana yang berlaku bagi sebagian orang itu adalah ilegal dan yang lain mengatakan itu adalah pelanggaran. Eden Hazard heran kenapa jarang diberikan kesempatan main oleh Ancelotti. Eden Hazard masih mengalami kesulitan menembus tim utama Real Madrid. Dia pun mengecam Carlo Ancelotti karena jarang mendapatkan kesempatan bermain. Bagaimana diketahui, pemain internasional Belgia telah berjuang untuk masalah cedera yang konstan sejak kedatangannya di ibu kota Spanyol dari Chelsea pada 2019. Pemain yang sudah berusia 31 tahun itu telah melewatkan sekitar 73 pertandingan untuk Los Blancos dan dia mengalami akhir yang tidak konsisten hingga musim 2021-2022. Terlepas dari pesan tegas kepada penggemar Real Madrid tentang tekadnya untuk mengubah situasinya, pada perayaan gelar mereka di bulan Mei, sedikit yang berubah untuk pemain saya dalam beberapa pekan terakhir. Ancelotti jarang menggunakannya sejak awal musim dengan bos veteran Italia itu tidak yakin dengan kemampuannya untuk mempertahankan bentuk dan kebugarannya. Itu telah membuka spekulasi tentang kepindahan Januari dari Madrid dengan raksasa Liga Premier Newcastle United dikaitkan dengan tawaran dan Hazard telah frustasi dengan sikap Ancelotti. Mengapa saya bermain sangat sedikit di bawah Ancelotti? sebelum musim kami berbicara dan dia mengatakan kepada saya bahwa saya akan memiliki peluang, katanya menurut laporan dari Marka. Jelas ini terjadi terlalu sedikit, tetapi saya mengerti bahwa Ancelotti tidak selalu bisa menjawab pertanyaan yang sama. Tutupnya.